lah orang selebar ah oke kunci kesuksesan okay, suksesan siap cara hmm. ah jadi songon ulunin i tergantung kunci naro tong. Ah. Oh kunci nilai dia dulu. Bahasa lain song ni. Halana guna kunci nun nay. Tokkon. Ba. Kunci lain. Ah. Jadi seorang lain song kat orang. Nah hidup kau senang kan ini. Kunci ke suksesan orang. Sukses di bagian dia, kan ini. Kalau no. boleh kita sukses di bagian memikat hati janda sukses di bagian perminuman arong totok sukses di bagian perselingkuhan ialah arong totok kita sukses di bagian keuangan maka rupun kan tergantung kunci nah kunci kunci dia de lalai ialah tipe kesuksesan on kesuksesan asong dia de lalai nah jadi Coba maju, kena sunlight satu persatu. Cari, ujiinah, yaitu lupa. Jadi, kora sekarang si kan, kora se. Dia anak Ayo, si bortap channel kan, bagi dukunganmu nama jutong Kak untuk kamu lupa mendukung channel semua so, dia cara nih, aku dulu: subscribe, subscribe channel on baru belum saya di subscribe kamu. Nah, bagi kamu ngotong, sih, di bagi kamu berarti kata dana Lomor gitu. Oke, jadi tambah yang like atau disukai, jadi di like kamu kan? bagi kamu komentarnya. kamu, nah, tuh, isi nama komentar, jalan logo tuh, beritamu. Oke, okay. Anon. Ubahnya mah komentar muda. Oke, okay? oras.